Oke, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi eGPU yang tidak terbaca gitu ya, atau mungkin saat kalian colokin Thunderbolt-nya ke laptop kalian, kok tiba-tiba enggak kebaca gitu ya. Dan di sini saya sebenarnya udah colokin untuk eGPU-nya ke laptop saya gitu, dan saya juga udah nyalain untuk uh, eGPU-nya, dan kipasnya juga lagi muter gitu sekarang. Tapi saat saya buka Thunderbolt gitu ya, untuk aplikasinya di sini tidak muncul gitu ya, dan kalian bisa langsung matiin aja untuk eGPU-nya, dan kalian juga bisa mungkin saya coba dulu untuk uh, buka Thunderbolt Control Center dan gak ada juga untuk device-nya. Jadi di sini kita akan uh, matiin dulu dari power supply-nya. Jangan dari kabelnya kalian cabut jangan gitu. Di sini kita akan cabut dulu untuk eGPU-nya. Oke, jadi di sini sebenarnya saya udah matiin ya, tadi udah matiin untuk eGPU-nya tapi nggak ada suara disconnect sama sekali atau apapun. Jadi ini kayaknya ada masalah pada koneksinya gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ke kontrol Panel gitu ya. Kalian ke kontrol Panel dan kalian cari aplikasi yang bernama Thunderbolt. Di sini kita akan uninstall ya, uninstall apa program. Dan di sini kita akan klik yang Thunderbolt ini. Kalian klik kanan dan kalian klik uninstall aja. Dan setelah itu kalian klik yes gitu ya kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalian klik yes aja dan di sini tinggal kalian uh, tungguin gitu ya sampai beres gitu. Di sini untuk uninstall uh, gitu ya menginstal kita akan tunggu sampai beres dan di sini kita akan update drivernya lagi secara otomatis gitu. Uh, maksudnya aplikasinya secara otomatis tapi untuk update drivernya di sini kita akan manual ya karena di sini kita harus suntik ke update atau ke versi yang paling baru gitu. Nah, setelah itu kalian udah beres gitu kan kalian bisa exit gitu kan dan di sini kalian bisa langsung nyalain lagi untuk eGPU-nya ya dari power supply di sini kita akan nyalain.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 nah nanti akan ada suara gitu lagi dua kali gitu ya nah di sini nanti akan ada tulisan external GPUs or not supported by this computer dan di sini kalau ada tulisan kayak gitu kalian biarin aja karena ujung ujungnya sih gak ngaku kalau kalian udah install driver masih tetap bisa dan kalian cukup klik kanan start lagi kalian cukup ke device manager ya nah di sini kita akan mensuntikan update Thunderboltnya ya aplikasi Thunderboltnya ini di sini kita akan update karena kalau kalian nggak update kalau kalian di sini buka Aplikasi yang bernama Thunderbolt Control Center ini nggak akan kebaca untuk eGPU kalian ya. Jadi di sini kita akan exit aja dulu. Di sini kita akan klik kanan, lalu kita akan properties Dan sini kita akan lihat untuk drivernya, tab driver. Dan sini kalian bisa melihat untuk driver date-nya adalah 2016 dan sekarang adalah 2020. Berarti kita harus update drivernya. Kalian bisa ke website Intel atau mungkin kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nanti saya akan kasih linknya. Di sini kita akan klik yang browse gitu ya. Jangan pakai yang Windows Update karena pakai yang Windows Update nggak benar kan gitu ya. Dan sini kalian cukup pilih aja foldernya ada di mana? Di sini saya pakai folder yang bernama Driver Thunderbolt gitu. Jadi di sini saya juga udah bikin ini bikinan saya untuk foldernya. Setelah itu kalian klik next gitu ya dan nanti akan menginstal driver. Setelah itu nanti akan ada tulisan Windows has successfully updated your drivers. Di sini kita akan close dan nanti akan berganti gitu vaksinya ke 2019 ya walaupun 2019 dan ya nggak jadi masalah saya ini versi terbaru dari Intel mungkin nanti akan ada update lagi tapi ini bisa dipakai untuk uh, driver dari eGPU kalian Nah setelah itu kalian bisa close dan kalian bisa exit aja dan kalian bisa coba untuk buka lagi aplikasi Thunderbolt-nya tapi tadi kalian juga bisa melihat kan kayak blinking gitu kayak ngedip gitu tiba-tiba hilang kalian bisa langsung buka aja Thunderbolt software ya Thunderbolt software dan nanti akan kebaca gitu untuk aplikasinya Oke nggak kebaca gitu kan untuk aplikasi di sini tapi kalau kalian buka Thunderbolt Control Center, itu nanti akan kebaca gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian nge-install gitu, nge driver, kalau udah kebaca di aplikasi Thunderbolt Control Center, bakal bisa dipakai untuk eGPU-nya gitu. Kalau di sini nggak ada pun nggak jadi masalah sih, yang penting ada di Thunderbolt control center di sini. Karena di sini kita akan menginstall gitu di sini sekalian aja saya install untuk drivernya ya. Di sini kita akan menginstall untuk driver dari VGA saya gitu. Di sini kita akan menginstall dan di sini kita akan langsung saja tunggu dan ini jujur agak sedikit lama ya untuk menunggunya kalau kalian udah double click ya memang wajar sih menurut saya dan kalian tungguin aja sampai kebuka gitu. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin di Windows Store secara gratis gitu ya. Tapi kalau kalian belum update Thunderbolt kalian kayak yang tadi saya lakukan di device manager belum kalian suntik gitu untuk update-nya di sini nanti nggak akan bisa gitu. Kalau walaupun kalian udah cari aplikasi yang bernama Thunderbolt Control Center itu Walaupun ada, ya bisa dicari, bisa diklik. Tapi di sini, saat kalian install nanti akan muncul error, Jadi, kalian pastiin aja untuk suntik dulu untuk update-nya, lalu kalian install ya untuk driver Thunderbolt ini. Nah, setelah itu kalian bisa klik aja "Yes", gitu ya. Kalau ada "UAC", kalian klik "OK", kalian tungguin aja sampai beres, dan udah gitu, kalian tungguin aja sampai... Beres dan prosesnya gampang banget, tinggal di next-next-next aja dan ya yang intinya yang paling penting adalah kalian perform a clean installation. Pokoknya kayak gitu aja dan udah beres gitu, gampang. Bener, eGPU ini bisa dibilang uh, complicated tapi kalau kalian udah biasa kayak saya gitu, gampang. Memang awal-awal saya pas pertama kali beli gitu ya, jujur bingung sampai mungkin sampai nggak tidur, sampai nggak tidur ya saat saya uh, setting up GPU ini dan saya pas udah coba, bisa gitu ya bisa sekali saya juga bingung kok tiba-tiba bisa gitu saya coba-coba sampai dua hari baru bisa gitu sampai saya benar-benar hafal gitu caranya mungkin nanti juga saya akan bikin speedrun mungkin ya ini persen speedrun mungkin di sini kita akan tungguin aja dan udah sih kalau kalau udah beres tinggal kalian uh, install aja tapi kalau kalian pakai GPU gitu ya kalau kalian restart itu ha kalian harus melakukan step yang tadi gitu ya yang udah tadi saya lakukan dan kalau kalian misalnya ya, kalau misalnya kalian uh, tidak mengclean uh, installation, di sini kalian bakal restart dan kalian ya udah gitu kalian nggak bisa untuk pakai driver ke kalian gitu Di sini kita akan agree and continue dan di sini kita akan tungguin gitu ya sampai muncul yang ada tulisan installation option dan di sini kalian pilih yang custom pastiin yang custom yang advance kita dalam kumpulan advance kalian klik next dan kalian klik yang perform a clean installation Nah setelah itu kalian bisa klik next gitu ya kalian klik next dan udah nanti install kalau muncul Nvidia control panel di desktop kalian berarti itu kalian udah bisa pakai igpu e kalian ya dan ya udah gitu doang sih ya kalian tungguin aja sampai beres dan mungkin di sini kita akan sampai beres juga Oke jadi setelah kalian sudah sampai di sini ya kalian bisa Klik Kanan coba untuk di desktopnya dan nanti akan muncul yang namanya Nvidia control panel kalau kalian buka nanti akan ada driver dari VGA kalian atau iGPU e atau ya VGA eksternal kalian gitu kalian tinggal tungguin aja kalau memang agak lama ya normal sih wajar dan nanti di sini harusnya ada tulisan 970 sih kan cuman di sini nggak ada tulisannya, ya kan karena di sini seharusnya sih ada ya yang tulisan gitu kayak yang kotak kosong gitu, cuman di sini kalian bisa klik 3D Settings atau Help mungkin Help terus eh uh, about individual control panel system information ya di sini kalian bisa melihat untuk sistem informationnya kalian bisa melihat di sini ya, cuman di sini nggak ada VGA apa yang kalian pakai di sini ada tulisan 256 bit itu adalah VGA saya dan dari kuda core-nya adalah 16 deh berarti udah pas gitu dan kalian juga bisa coba langsung di game mungkin kalau kalian mesti gak percaya coba di sini kita akan buka DXDR gitu DXDR di sini kita akan lihat apakah VGA-nya udah terbaca atau belum sebenarnya sih ini udah terbaca ya untuk VGA-nya display satu mungkin Uh, di sini o lima tiga ya display dua lima display 3 ya di, display 3 nya di sini kalian bisa melihat Nvidia GeForce GTX 970 dan ya itu adalah VGA eksternal saya kalau kalian pakai 1060 kalian pakai 1050 atau mungkin 1070 atau mungkin RTX ya nanti akan ada tulisannya di situ dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for coaching. Bye bye